<Sessizuk> oh, ya, al agi nila oh, kita hitung lagi berapa pikok kok, Tiga pelan, -pelan. Dikit, bener bu, ya, hmm, yang kan. lain lah kita bagi hmm. ada e, yang dapat tuh sekitar lima hmm. orang jadi hmm. 8, 9, hmm. 10. Nih, bu, ya, nah, ini si saya kita sebelah orang nggak salah delapan sembilan ada catet nih lah nih nama-nama orangnya ada ini oh. yang di tuh rumah hmm. tuh mangsaat mangsinin mangsunt oh. ada nah, 11 orang lah catatan di sini mangsaat tulatue buatnya lah tulatue yang roh Aini pun tadi hmm. laki ya oh. anak atau simpok gak gaui apelan kasihan jadi nak kita bagi sampai ada dapet datang simpang tuh kasihku Pak RT oh gak apa ya gak oh gak sebut Pak RT ya sekulah di baju baru loh maksudnya oh. oh. ah, ya Pak RT ambil baju baru untuk anak-anak jangan lupa lah ya. oh, sesuai nama-nama yang di sini kita oh. anter jangan sampai salah rumah Pas nunggu joran nunggu jurang pulang dari nganter nih pulih ah, ah, ntar ah, iya. kita bagi-bagi lagi bawa tidak tahu kita mawa sekali eno eh, assalamualaikum bu rt apa ini bu rt nah, ini sembako ini sembako kita nak bagi-bagi kita tetangga oh. ke para doa apa lagi jatuh kungkut pak albi Aku rata aja jatahku Di ah, iya. lah Lagi nama-nama yang dapat Yang wajahku Nanti aku buat rata Dis Bukan kentap dis Tengok Ya Allah kacik kamu tentu baju bagus ya hari katakan Kone mak kone lah ninggal Pak kulah ninggal Yatin piatu Kone aku kudak dapat Tapi tak kaya dis Baju baju pas aku setel Tidak Banyodoh dah Masak gak dapat dis ganti baju kerah ganti baju oh, roa ini roa ini tuh gak dapet mesaku aku oh, udah dapet oh, roa ini kan lagi lah meninggal oh, meninggal gawe dah pelah anak oh, si dengar RT punya tato deh kasihan dia da, dapet mengkagi bagus baju oh, apa bagu. gincu gembiru merah ah adik keren macam tuh misalkan akan nah, dapat nih gedi baju lah gilak tapi kan? ini tuh ade nyube belaki yang ku ni dak nyube belaki jodoh tapi <tuk> ini lah madela si nyube belakii oh, <tuk tuk> kau makan kan nak pakai cup cup nak cuma cup ade lah dan lah di lah ternyata name-name orang di sini ya ne ade jatah dak de lah kami nah, nah. di kami jami di sesuai nama yang di sini dapat gadi kau mau nak Gadis, gadis, kaganti baju kamu jejak baju kamu karena oh, jejak tani. Enggak deh, aku baju jahat mia. Tuh, baju mangcap yang bagus. Enggak deh, aku Ah, baju gadis. Seneng, baju Baju orang hmm. ah, kayu. Oh. Ayah memang meminta ke ibu Rete, minta ke Pak Rete pasti diberi. Eh, apa? Kepak Rete diberi. Ke pak Rete tuh hati yang baik. Bukan itu kayak itu. Ya, bu ya, Naya. Apabila pilek, kasih. Jadi, yang itu dari desa, dari Pak Kades. Gitu. Assalamualaikum yang ada Pak RT Pak RT ke rumah ada urusan keluar tadi. Oh. Masuklah kan duduk Pak. Pak. Duduk. Oh, iya. Waduh, ini ada apa nih ramai-ramai nih? Nih. Nih. Bagi sembako, bagi sembako di bulan suci nih. Gadis nak Pak, tapi mudahnya jatuh ya, Pak RT. Cuman nih kisahnya. Tanya Pak RT dengar oh. dulu. Yang wajib dapat uh, sembako. Hmm. Tanya Pak Ustad nih. Sejak lalu. Siapa bayi orangnya? Ah, gadis dengarok. Oh. Tepat, oh. masa aku udah termasuk, oh. Pak Ustaz? Kurbola kita terus, uh, yatim piatu terus. Uh, masa tidak dapat, tapi jika yuk, Bu Tawadeh, tangan Tawadeh, Bu Tawadeh, Bu Tawadeh, Bu Tawadeh, Bu Tawadeh, Bu Tawadeh, pe da jadi ngaku-ngaku miskin. Kusuruh aja pakai baju yang buruk-buruk juga. Enggak, enggak, enggak, gengsi enggak. Oh, Tuna tapi nak minta sembako. Cemane tok. Nih, baru nak dibagi apa sisa ya? Baru sisa ini Pak Ustaz. Lagi nak dibagi ke yang lain lagi, kira-kira 11 orang lagi yang baru nak ba oh. apa? Yang belum dibagi. dibagi. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah bulan puasa ini saling berbagi dengan sesama. Oh. Yo, Pak bener Pak pahala hmm. sangat besar. Wae teh. Jadi bagi ini jangan sampai salah sasaran eh oh, Tempat oh, sasaran, oh, oh, minta. Tadi itu. Kalau lagi banyak Pak Ustazku ikhlas soalnya dapet. Oh banyak jukur. juga. Pacaran menyuka berantakan. nyumbang kayak kami gitu yeah. sini nyumbang nyumbang. Tadi skip tapi kalau nak berbagi dengan orang-orang lain selain yang kaum kaum yang berhak menerima juga tidak apa-apa karena di bulan puasa bersedekah itu kepada siapa saja. Tidak. Oh, besar. Hmm. Tapi hmm. lebih diutamakan, ya seperti tadi yang ada yeah. di data, artinya yeah. orang-orang yang memang berhak menerima sedekah. Tapi oh. lebih pak Ustad, misalnya lebih ke gadis. Tidak masalah, nah, masalah makanya lebih apa ya. bagus, maka oh. bersedekat boleh gadis. kepada siapa saja. Tapi ini lapas itu nggak nanti. Sumpah mak urang najmud Sampai orang nggak berkenal. sih? Jangan diulok lagi nangis lah. <laughs> Ah, Bu RT ya, mau pamit dulu. Oh. Pernama, Ustaz, ah, Terima Pak banyak, Pak RT, Sebenarnya, terima kasih di, di, di RT, sebenarnya ada adik ini lanjut ngegawin ya? Ayo, oh, iya, iya, iya, iya. Assalamualaikum, Halo, salam, Pak Ustaz bisa oh. kan, nanti pas pas musang? Ya, ya, ya, nyari sembako di ya, lah ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kadang ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ngomong, -ngomong Rete, dikali, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Pak Rete Ah lah Pak Kita sampai ke dulu, ah. Mau ke itu cepat aja nih, Dis. Enggak tahu aku dek dapat. Oh, sampai